Halo sahabat Zodiac 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Cancer di bulan Maret tahun 2022. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya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 di sini kita akan bahas tentang Kesehatan, Keuangan, karir, Hubungan Asmara dan Angka keberuntungan Seorang Cancer di bulan Maret tahun 2022. Untung persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu Kesehatan Seorang Cancer di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Keuangan Seorang Cancer di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu, karir Pekerjaan Seorang Cancer di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan dengan seorang cancer di bulan Maret tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang cancer di bulan Maret tahun 2022. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang Cancer di bulan Maret tahun 2022. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Zodiac di bulan Maret tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Tukul kesehatan seorang Cancer adalah 7 of Swords ataupun 7 pedang. Secara umum, Seven of Swords, itu diartikan ingin melangkah maju ke depan namun mengingat masa lalu yang membuat lajunya akan pelan. Nah, di sini menggambarkan seorang Cancer kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini seorang Cancer hanya mendapatkan beban pikiran yang di mana di sini teringat masa lalu yang membuat seorang Cancer susah untuk melangkahkan kaki untuk mendapatkan kehidupan dan hubungan serta pasangan yang akan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah naik of One. Secara naik oban itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan, kesehatan seorang cancer tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun 2022. Namun di sini seorang cancer mendapatkan beban pikiran dengan sering teringat masa lalu yang membuatnya akan susah melangkah maju ke depan. Namun di sini seorang sahabat, seorang saudara, seseorang yang dekat, seorang pasangan. Memberikan motivasi masukan kepada seorang Cancer untuk move on dari masa lalu dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu, simpulannya adalah judgment. Secara umumnya, judgment itu diartikan kesempurnaan dan merayakan kemenangan. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Cancer, di sini menggambarkan kesempurnaan akan didapatkan oleh seorang Cancer dalam kategori kesehatan serta... Kesempurnaan akan didapatkan oleh Sharon Cancer di dalam kategori kehidupan dengan melupakan masa lalu, move on dari masa lalu yang didukung, disupport, dimotivasi, diberikan masukan oleh orang-orang terdekat, oleh saudara, oleh kerabat, dan pasangan Cancer sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah ten of Pentacle ataupun 10 koin. Secara umumnya, ten of Pentacle itu diartikan kondisi keuangan yang berkecukupan bisa berbagi kepada orang lain, bisa memberikan kepada sahabat bisa memberikan kepada keluarga dan bisa membantu orang-orang terdekat dan di sini menggambarkan keuangan seorang Cancer di bulan Maret tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat jauh drastis yang dimana di sini di dalam kategori berkecukupan yang sangat membantu kepada seorang Cancer untuk memberikan bantuan kepada saudara, sanak, famili, orang tua, orang terdekat yang dimana di sini akan membuat pintu rezeki seorang Cancer akan semakin terbuka lebar yang akan berdampak positif kepada kehidupan, pada keuangan, serta finansialnya. Dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore. Secara umumnya, kenaik offshore itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan, keuangan seorang cancer sangat jauh meningkat di bulan Maret tahun 2022, yang di mana di sini membuat seorang cancer bisa membantu keluarga, bisa membantu sanak-familih, bisa membantu orang lain, bisa membantu orang tua yang dimana di sini, pintu rezeki akan semakin terbuka dan apapun usaha, apapun pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang Cancer akan berhasil maksimal dan mampu mendongak keuangan lebih bagus lagi yang selalu didukung oleh orang-orang yang ia bantu, didoakan oleh orang-orang yang Cancer bantu sendiri. Dan jika kartu jad kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Cancer di sini menggambarkan kesempurnaan-kesempurnaan keuangan, kesempurnaan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Cancer di bulan Maret tahun 2022 dengan suka membantu orang lain yang dimana sini kondisi keuangan akan berkecukupan dan fitur akan semakin terbuka serta usaha apapun yang akan dilakukan akan berhasil maksimal yang selalu didoakan oleh orang-orang yang cancer bantu sendiri. Dan untuk katukai pekerjaannya adalah 4 of one ataupun empat tongkat. Secara umumnya 4 of one itu diartikan tentang arah langkah tujuan yang akan dilakukan mendapatkan banyak pekerjaan menjalankan pekerjaan dua sekaligus menjalankan Pekerjaan usaha sendiri dan pekerjaan usaha sampingan dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang cancer akan mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana mana di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan banyak job banyak tawaran pekerjaan yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi serta di sini seorang cancer akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang dibarengi dengan usaha yang ia miliki sebelumnya yang akan mampu mendongkrak kehidupan Keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umum King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan, karir pekerjaan seorang cancer akan jauh meningkat di bulan Maret tahun 2022. Yang di mana di sini digambarkan, seorang cancer akan banyak mendapatkan tawaran job, tawaran pekerjaan, yang datangnya dari seseorang yang lebih tua dari Cancer yang akan mampu mendongkrak keuangan karier pekerjaan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Cancer akan menjalankan dua usaha sekaligus yang selalu didoakan, didukung oleh orang tua Cancer dan orang-orang di sekitar Cancer sendiri. Dan jika kartu jadgment kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang cancer di sini menggambarkan kesempurnaan keuangan, kesempurnaan karir, kesempurnaan kehidupan, kesempurnaan pekerjaan akan didapatkan oleh seorang cancer di bulan Maret tahun 2022 dengan mendapatkan banyak banyak tawaran pekerjaan dari orang yang lebih tua, dari cancer sendiri serta di sini menjalankan usaha dua sekaligus yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi yang selalu didukung didoakan oleh orang tua cancer serta orang-orang terdekat cancer sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 4 of Cup ataupun 4 piala. Secara umumnya, 4 of Cup itu diartikan mempertimbangkan hubungan kembali dengan lebih cerdik, serta menatap satu sisi kebaikan dan membuang jauh sisi keburukan. Dan di sini menggambarkan kepada seorang cancer yang sedang single, baiknya lihat satu kebaikan, satu perhatian yang diberikan oleh seseorang untuk dijadikan pasangan yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan kepada seorang cancer yang sudah berpasangan di sini menggambarkan, buang jauh-jauh keburutan yang dimiliki oleh pasangan, buang jauh-jauh masa lalu pasangan, dan mulailah hidup melangkah bersama pasangan, dan lihatlah satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan yang mampu membuat hubungan asmara jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah page of Pentacle Secara umumnya page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Cancer yang sedang single, baiknya melihat satu sisi kebaikan satu perhatian yang diberikan oleh orang di sekitar yang untuk dijadikan pasangan yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi, serta melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan yang dimana di sini dengan bertujuan untuk mendapatkan seorang anak. Dan kepada seorang Cancer yang sudah berpasangan, lihatlah satu kebaikan di dalam masa depan, bersama seorang pasangan yang berada di depan saat ini. Dan di mana juga di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan, serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun 2022. Dan jika kartu jangka ini kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Cancer di sini menggambarkan, kesempurnaan hubungan asmara akan didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Maret tahun 2022 dengan melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh orang sekitar, oleh pasangan, dan melangkah untuk mendapatkan masa depan serta dengan mendapatkan sebuah keturunan yang akan mampu membuat hubungan asmara jauh lebih bagus lagi. Dan untuk angka keberuntungan seorang cancer itu berada di angka 7, 70, 40, 44, dan 48. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan cancer di bulan Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamu.